Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. ala, wa wa la la wa wa ala ya al حقا قاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون wa khairal huda huda nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu binatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar pertama alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua nikmat yang tidak terhingga nikmat yang besar berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai untuk bersama-sama mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis, mempelajari ucapan para ulama yang merupakan dasar di dalam agama kita yang menjadi tuntunan kita di dalam menjalankan Islam dan sunnah Nabi SAW. Dan tidak diragukan lagi bahwa cara terbaik di dalam menjalankan agama ini, yaitu mengikuti orang-orang yang telah mendahului kita. Dari kalangan salafus soleh. Dari kalangan salafus soleh. Kita akan membahas sebuah kitab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk membahasnya. Kitab yang insyaallah mudah untuk dipahami, kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Di mana kedudukan kita dibandingkan dengan akhlak salafus saleh. Ini buku tentang masalah kisah-kisah dan Ucapan-ucapan salafus soleh berkaitan dengan masalah akhlak dan adab mereka yang luar biasa. ya, Karena sisi akhlak dari salafus soleh ini kadang kurang dilirik. Kita selalu berbicara tentang salafus soleh dari sisi akidah mereka, mungkin dari sisi fikih mereka, tapi ternyata mereka juga memiliki akhlak yang luar biasa yang tentunya sangat layak dibaca dan diajarkan kepada generasi kita anak-anak, para pemuda, orang-orang tua dan semua yang benar-benar ingin mengikuti jejak salafus soleh dengan benar nah sebelum kita masuk kita akan pahami dulu apa yang dimaksud dengan salaf apa yang dimaksud dengan salaf secara bahasa salaf itu artinya Orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang terdahulu, ya para ulama kita mengatakan salaf itu secara bahasa mataqodamaka min abaika wa zawiy al korobat, ya orang-orang yang mendahului kalian dari bapak-bapak kalian dan para kerabat kalian. Dari para kabat kalian. Taib. Min haithus sinni wal fadli. Dari sisi umur atau dari sisi keutamaan. Jadi namanya salaf. Orang yang lebih dulu daripada kita. Mungkin lebih dulu daripada kita. Dari sisi umurnya. Dia lebih dahulu. Atau dari sisi keutamaannya. Dari sisi keutamaannya. Jadi orang yang lebih utama dari kita, kita sebut sebagai salaf kita. Orang yang lebih mendahului kita, misalnya bapak-bapak kita, para kerabat-kerabat kita yang lebih dulu meninggalkan kita, maka kita katakan salaf kita. Ya. Taib. Sebagaimana kata Nabi alaih salatu di dalam hadis ya, nikmatu as-salafi ana laki. Ketika Nabi mengatakan kepada putrinya, sebaik-baik salaf bagimu wahai putriku adalah aku. Nah itu artinya pendahulunya. Nah kemudian secara istilah, kita singkat saja, secara istilah, tadi secara bahasa ya, secara bahasa maknanya seperti itu. Secara istilah salaf itu adalah para sahabat para tabi'in, kemudian baut tabi'in, yaitu pengikutnya para tabi'in, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, ila din, sampai hari kiamat sampai hari kiamat ya baik atau bisa dikatakan uh, salaf itu artinya para sahabat para tabi'in baut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan para ulama dari kalangan para ulama jadi salaf itu orang-orang yang mendahului kita dalam agama. Siapa mereka? Tentunya yang pertama adalah para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Khairul nasiqarni, thumma al-ladina yalunahum, thumma al-ladina yalunahum." Sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman adalah zaman saya, kata Nabi. Ini tidak dipungkiri ya. Sebaik-baik zaman, sebaik-baik waktu adalah waktu ketika Nabi Aleh Shallallahu Wasallam masih hidup. Itu. Adalah zaman terbaik. Tidak ada zaman terbaik kecuali itu, karena Nabi yang membimbing langsung para sahabat, Nabi yang menuntun mereka, Nabi yang mengajarkan kepada mereka dengan kebaikan turun kepada mereka Al-Quran secara langsung. Ada masalah-masalah mereka langsung menghadap kepada Nabi untuk diselesaikan masalahnya, dan yang menyelesaikan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "وَمَا لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا مِنْ أَمْرِهِمْ" tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan apabila ya Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah keputusan maka kemudian mereka masih memiliki uh, pilihan yang lain dari apa yang dipilih oleh Allah dan Rasulullah Alaihi Wasallam maka ketika di zaman Sahabat itu masa terbaik masa yang terbaik. Kemudian Nabi mengatakan summan ladzina yalunahum. Kemudian masa setelahnya lagi yaitu masa tabi'in, summan ladzina yalunahum, kemudian masa setelahnya lagi yaitu masa athba'ut tabi'in atau pengikut para tabi'in. Itulah yang disebut dengan al-kurunul mufaddalah. Masa-masa yang penuh dengan keutamaan. Nah, orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mengikuti para tabi'in yang mengikuti para sahabat, mengikuti baut tabi'in yang juga mengikuti para sahabat, maka mereka ini disebut dengan salafi. Mereka disebut dengan apa? Salafi. Apa artinya salafi? Apa artinya salafi? Hah? Apa artinya salafi? Berarti orang-orang yang mengikuti salaf. Siapa salaf? Siapa salaf? Para sahabat. Para tabi'in dan at-ba'ud-tabi'in serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan para ulama. Itulah salaf. Jadi ketika kita mengikuti para sahabat, mengikuti jalannya para tabi'in, mengikuti jalannya at-ba'ud-tabi'in, ya? dan mengikuti jalannya orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik dari kalangan para ulama, disebutlah kita salafi. Disebutlah kita apa? Salafi walaupun kita tidak menamakan diri usai salafi, tidak kita tidak bilang begitu tapi dalam praktik kehidupan kita mengikuti jalannya para sahabat itu sudah dikatakan sebagai pengikut salaf pengikut salaf artinya tidak akan mungkin seseorang bisa beragama dengan benar kecuali mengikuti siapa? Ha? salaf kecuali mengikuti salaf siapa mau diikuti kalau bukan sahabat Al-Qur'an turun kepada mereka. Hadis-hadis Nabi langsung disampaikan Nabi di hadapan mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an As-sabiqunal al awwalun minal muhajirin wal anshor wal tabauhum bi ihsan radiyallahu Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan anshor. Siapa muhajirin? Ayo anak-anak, siapa muhajirin? Muhajirin siapa? Eh, siapa muhajir? Muhajirin siapa? Ayo satu orang. Eh? angkat tangan ayo satu orang. Siapa muhajirin? Yang kita sebut nama orang. Muhajirin namanya, jangan. Ayo siapa muhajirin? Satu orang. Jangan malu malu angkat tangan ayo. Mana yang paling besar yang paling... Ayo. Saya mau muhajirin, Hah? Sahabat Nabi yang berada di Mekah yang, yang apa? Yang pergi hijrah ke, ke Madinah itu Sahabat Nabi yang ada di Mekah yang pergi hijrah ke Madinah disebut muhajirin. Itu para sahabat. Kemudian ansor, siapa ansor? Ayo yang lain, yang paling kecil. Tadi yang paling disarikan yang paling kecil. Ansor, siapa ansor? Ada ketua kelas di sini? Ansor siapa Ansor? Yang sampai ada teman tak namanya Ansor juga. Ada namanya teman tak Ansor. Enggak ada. Ayo siapa Ansor? Ayo yang kecil mana? Kalian harus paham siapa Muhajirin dan siapa Ansor. Ayo. Siapa? Orang Madinah yang yang mengikuti Nabi, yang menyambut yang menyambut Nabi dan para sahabat yang hijrah ke Madinah. Iya. Orang Ansor itu orang Madinah, orang asli Madinah yang menyambut muhajirin. Yang muhajirin pergi berhijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Nah, di Madinah ada yang sambut. Nah mereka lah siapa? Orang-orang Ansor, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah muhajirin dan Ansor, siapa mereka? Para Sahabat. Para Sahabat. Makanya ketika Allah berfirman As-zabikun al awwalun, orang-orang terdahulu. Dari kalangan muhajirin, wal ansor, dan dari kalangan orang ansor, berarti para sahabat, orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat, waladina dan orang yang mengikuti mereka, mengikuti siapa? Mengikuti muhajirin dan mengikuti ansor, ya? dan orang-orang yang mengikuti mereka beisan dengan baik. Apa kata Allah, anhum, <tuh> Allah ridho kepada orang-orang seperti itu. Allah ridho kepada muhajirin, Allah ridho kepada ansor, dan Allah ridho kepada orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansor. Siapa pengikut muhajirin dan ansor, dialah pengikut salaf. Dialah pengikut salaf, karena muhajirin dan ansor adalah sahabat, maka mereka adalah salaf kita, pendahulu kita. Siapa yang pertama masuk Islam? Para sahabat, siapa dulu yang masuk Islam? Para Sahabat atau kita, para Sahabat, siapa duluan masuk Islam? Para Sahabat atau Tabiin, para Sahabat duluan masuk Islam. Maka mereka adalah Salaf kita, pendahulu kita. Jadi orang muhajirin dan Ansor, para Sahabat, dan orang yang mengikuti mereka, radiallahu anhum, Allah ridho kepada orang-orang seperti itu. Allah ridho kepada muhajirin, Allah ridho kepada ansor, Allah ridho kepada orang-orang yang mengikuti mereka dihisan dengan baik. Siapapun dia, apakah dia para tabiin, apakah dia atbab tabiin, ataukah dia para ulama, atau, ataukah dia orang-orang yang hari ini masih hidup. Selama mereka mengikuti muhajirin dan ansor, maka mereka adalah orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Warudhu'an dan mereka juga ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayo pertanyaan untuk anak-anak kalau orang tua tahu semua ya anak-anak ditanya pertanyaan untuk anak-anak apa hukum mengikuti salafus soleh apa hukum mengikuti salafus soleh Hah? saya kasih pilihan A. haram B. makruh C. Mubah. D. Apa lagi? Ha? Sunnah. Dan E. Wajib. Apa hukum mengikuti salafus soleh? Hah? Eh, satu orang, satu orang angkat tangan. Ay ya apa nak? Wajib. itu Paling kecil itu ya, paling kecil. Wajib hukumnya. Karena kalau kita tidak mengikuti salafus soleh, siapa kita mau ikuti coba? Allah Subhanahu wa Taala berfirman, fa in amanu bimithli ma tumbihi fa Fa amanu kalau mereka semua beriman bimithli seperti ma tumbihi seperti kalian semua beriman fa maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Siapa yang dimaksud orang beriman ketika turunnya ayat ini? Ayo, siapa yang dimaksud orang beriman ketika turunnya ayat ini? Hah? Kita, orang sekarang? Atau ulama sebelum para sahabat atau para sahabat? Hah? Para sahabat, kan Al-Quran turun kepada mereka. Jadi Allah berfirman, seandainya mereka beriman, fa'in amanu, seandainya mereka beriman, Bimithli tumbihi Seperti kalian beriman. Seperti kalian wahai para sahabat beriman. Maka, faqadih tadau, sungguh mereka akan mendapatkan petunjuk. Berarti untuk dapat petunjuk, kita harus beriman. Seperti berimannya siapa? Para sahabat Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan malu dibilangnya salafi. Oh itu salafi. Apa-apa? Alhamdulillah. Ya? Dibilangin salafi, alhamdulillah. Jadi sebenarnya orang-orang yang mengikuti para sahabat, senang atau tidak senang, mereka adalah seorang salafi. Mau dipanggil salafi atau bukan, hakikatnya mereka adalah seorang salafi. Berarti salafi itu sebenarnya adalah muslim itu sendiri. Muslim itu sendiri. Yang mengikuti ajaran Islam sesuai dengan apa yang dijalani oleh para sahabat, para tabi'in, at tabiin Anak-anak harus paham itu. Kalian paham semua? Kalian paham? Baik. Sekarang saya tanya lagi. Ini bukan di luar ini sudah di masjid kita ini anak santri-santri banyak. Makanya pelajarannya sedikit ketat ya. saya sekarang tanya anak-anak. Ini bagus kalau ada hadiah sebenarnya ya. Nantilah insya Allah deh. Hadiahnya naik haji bagi yang deh. haji bagi yang deh. ya baru deh. Ya. Baru sadar ya. deh. haji bagi yang mampu. Oke. Ya, sekarang yang saya tanya, kenapa kita harus mengikuti jalan salafus soleh? Angkat tangan, bisa tiga orang jawab dengan jawaban yang berbeda. Kenapa kita harus mengikuti jalannya salafus soleh? Ayo anak-anak, makanya orang tua nggak saya tunjuk. Ya, insya Allah, anak, silakan. Anak. Kenapa kita mengikuti jalan salafus soleh? Kalau tidak mengikuti jalan salafus soleh, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Betul atau tidak itu? Betul ya. Karena tidak mengikuti jalan salafus saleh berarti tidak mengikuti Islam. Karena jalan salafus saleh adalah apa? Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbalamin wa huwa fil akhirati khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak terima dan dia akan termasuk orang yang merugi di akhirat nanti. Baik. Dua. Siapa lagi? Kenapa kita harus mengikuti jalan salafus Ayo Mana lagi ya, anak-anak? Ayo, berlatih ya, berpikir. ya. Fenantik kalau ditanya bisa menjawab, tanya orang bisa tahu. Silakan, sebelah sini, tadi tengah sudah, sebelah kiri lagi. Nah, ada yang tahu, sebelah kanan. Kalau tidak tahu, saya suruh berdiri semua, suruh berdiri semua. Ayo, siapa? Angkat tangan. Ayo. Nggak, jangan malu-malu, ndak boleh malu-malu. Seorang muslim harus berani ya. Kalau dia tahu, dia sampaikan. Siapa yang menyembunyikan ilmu? Allah akan menyetrika dia dengan setrika terbuat dari api neraka. <laughs> ayo silahkan ayo. Apa nak? Apa alasannya? Kenapa kita harus mengikuti jalan salafus Kenapa? Supaya menambah Apa apa nak? Oh, supaya dapat petunjuk. Iya. Supaya dapat supaya dapat petunjuk. Yang lain lagi? As-Santa. silakan air yang lain. Ya, sana, kenapa? Iya, siapa yang mengikuti petunjuk mereka maka akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, karena mengikuti jalan salafusola akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau... Jawaban yang jelas karena tidak ada kebenaran dalam Islam kecuali mengikuti Salafus Syaleh. Tidak ada kebenaran dalam Islam kecuali mengikuti Salafus Karena kita tidak bisa lepas dari jalannya sahabat. Antum dapat hadis dari mana? Dapat hadis dari mana? Dari para sahabat. Para sahabat itu sudah direkomendasi cara dia apa? Cara dia beragama. Sudah dipuji oleh Allah cara dia beragama. Makanya Allah juga meridhoi orang-orang yang mengikuti jejak salafus soleh. Mengikuti jejak salafus soleh. Nah, itu hal yang pertama ingin saya sampaikan kepada antum semua. Supaya antum paham kenapa selalu bilang salaf, salaf, salaf. Kenapa selalu salafus soleh? Itulah jawabannya tadi. Karena mereka adalah orang terbaik. Tidak ada orang terbaik selain mereka. Karena mereka adalah orang yang telah dipuji oleh Allah SWT. Karena mereka adalah orang-orang yang turun kepada mereka langsung Al-Quran. Kepada, karena mereka menyaksikan langsung bagaimana Islam. Karena mereka merasakan bagaimana pe, e, penderitaan di dalam mereka memperjuangkan Islam. Karena mereka adalah orang-orang yang terbaik dan lain sebagainya. Ya? Baik. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah mengikuti mereka. Nah, kemudian kita akan lihat buku ini, Aina Nahnu Min Akhlaki Salaf. Di mana kita dibanding dengan akhlaknya Salaf. Kita baca mukaddimahnya, Ya? lam ya sesungguhnya tidak terhitung sesuatu yang tersembunyi bukan rahasia lagi bahasanya Bukan rahasia lagi bagi setiap muslim yang menginginkan keselamatan untuk dirinya di dunia maupun di akhirat. Bahwa berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan kitabullah, dengan Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salafus Saleh adalah safinatun najah. Perahu keselamatan. Perahu keselamatan. Kepada orang yang menginginkan keselamatan untuk dirinya, ini bukan rahasia. Sebagaimana kita sebutkan tadi beberapa dalilnya, dan kalau mau diperpanjang lagi, masih banyak dalil-dalil yang lain berkaitan dengan wajibnya mengikuti jalan salafus soleh. Jadi bukan rahasia bagi setiap Muslim yang menginginkan keselamatan. Kalau mau selamat, mau selamat di dunia maupun di akhirat, peganglah Al-Quran dan sunnah. Dengan pemahaman, siapa? Salafus Yang membedakan antara Ahlus Sunnah dan bukan Ahlus Sunnah adalah pemahamannya. Apa dasarnya orang-orang uh, Khawarij, Al-Quran, dan Hadith. Makanya ketika Abdullah bin Abbas mendatangi mereka di Haruro, bertanya kepada mereka, maka mereka menyampaikan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Tapi apa yang keliru dari mereka? Apa yang keliru dari mereka? Pemahaman. Para teroris yang ada. Yang melakukan pengeboman. Yang tidak pada tempatnya. Yang melakukan teror. Yang hari ini menjadi ancaman bagi kaum muslimin. ya, Dan yang bukan muslimin apakah mereka tidak berdalil dengan Al-Quran dan Hadis mereka berdalil dengan Al-Quran dan Hadis Bukan, kalau mereka ditanya, mereka sampaikan hadisnya begini, ayatnya begini dimana kekeliruan mereka dimana kekeliruan mereka di, mana kekeliruan mereka? Hah? di pemahaman pemahaman orang-orang mu'tazilah yang dipelopori oleh wasil bin Atwa, seorang murid dari Al-Hasan Al-Basri yang kemudian menyimpang jadi di masjid Basrah, masjid rayanya Basrah, masjid agungnya lah Basrah, itu di situ mengajar Al-Hasan Al-Basri. Salah satu muridnya adalah Wasil bin Atwa. Tapi karena Wasil bin Atwa tidak sepakat dengan Al-Hasan Al-Basri dalam masalah aqidah, maka dia pun membuat halakos sendiri di sudut masjid Basrah. Kemudian dikenallah mereka dengan kelompok mutazilah Mu'tazila artinya orang yang berpaling, menyimpang orang yang menyempal sendiri bikin halako sendiri itu wasil bin atok pimpinannya nah apa yang menyebabkan wasil bin atau tidak sepakat dengan al-hasan al-basri yang kita tahu seorang ahlu sunnah ya karena pemahaman adanya kelompok khawarij ada yang kelompok mu'tazilah ada yang kelompok murjiah ada yang kelompok uh, apa namanya uh, Jahmiyah dan kelompok-kelompok yang lain Muncul bukan karena mereka tidak berpegang dengan Al-Quran dan Hadith. Tapi karena memahami Al-Quran dan Hadis dengan hawa nafsu mereka. Bukan dengan pemahaman para pendahulu mereka dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan atbaut tabi'in. Itu masalahnya. Sekarang saya tanya. Berarti memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf penting atau Tidak. Penting. Bukan sekadar penting. Wajib. Karena kalau kita pahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman sendiri, keliru kita. Keliru kita. Paham sudah? Baik. Jangankan kita para sahabat saja bisa keliru di dalam memaknai Al-Quran. Ketika Nabi menyampaikan ya ketika Nabi menyampaikan Al-ladhina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin Ulaika lahumul amn Orang-orang yang beriman. Ya. Dan tidak mencampur keimanannya dengan kedzaliman. Tidak mencampur keimanannya dengan kedzaliman. Ulaika lahumul amnu. Mereka mendapatkan keamanan. Wa dan mereka mendapatkan petunjuk. Yang dipahami sahabat adalah orang beriman yang tidak mencampur keimanannya dengan kedzaliman. Karena dalam Al-Qur'an memang disebutkan kedzaliman. Maka Nabi bilang tidak seperti itu pemahamannya. Yang dimaksud kedzaliman di situ adalah kesyirikan. Maka Nabi menyebutkan ala tasmaun apakah kalian tidak mendengar qaula qaula ucapan orang soleh. ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku jangan mensyirikatkan Allah. Innas syirka ladzulmun adzim. Karena kesyirikan adalah kedoliman yang paling besar. Maka kedoliman yang dimaksud di situ adalah kesyirikan. Para sahabat salah paham, Nabi luruskan. Ini menunjukkan kita bukan sekedar belajar Al-Qur'an dan hadis, tapi juga mempelajari tentang bagaimana memahami Al-Qur'an dan hadis tersebut. Dan kita ambil pemahaman itu dari siapa? Dari salafus Anak-anak anak paham? anak paham semua? Ya kan? Kenapa kita mengambil pemahaman dari salafus soleh supaya kita tidak salah jalan? Supaya kita tidak salah jalan. Jadi jangan dipikir orang-orang yang menyelisih sunnah mereka tidak pakai dalil. Jangan mereka menyelisih sunnah mereka pakai dalil. Bahkan kadang dalil mereka masya Allah lancar. Seperti datangnya banjir ya? Lancar. Oh, lancar sekali. Tapi banjir, air kotor. ya Pemahaman mereka keliru. Pemahaman mereka keliru. Al-Quran dan Sunnah ditarik kepada hawa nafsu mereka. Oleh karena itu barakallahu fikum Maka hendaklah seorang Muslim berhati-hati untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dan hendaklah mereka memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman siapa? Salafus Saleh. Nah, ini hal yang tidak tersembunyi, bukan hal rahasia lagi. Siapa yang menginginkan keselamatan? Siapa yang menginginkan naik di atas perahu keselamatan? Maka hendaklah dia Ya, uh, mengikuti jejak salafus salih memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih kama'lam yu'adda khafian a'idha ala talibil ilmi wal muridi lil haqi anna mustalaha al-salafis salihi yuksadu biha al-kurunul mufadzalah sebagaimana juga tidak, eh, bukan sebagai rahasia bukan rahasia lagi bahawa Seorang penuntut ilmu atau orang yang ingin mencari kebenaran mengetahui ya bahwa istilah salafus saleh yang dimaksudkan adalah masa-masa yang penuh keutamaan kurun al kurun al mufaddalah dikeyadati rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan rasulullah ala salatul salam dan orang setelah apa namanya setelah rasulullah sallallam As-sohabah, para Sahabat, Al-Kiram yang mulia, watabiin dan para Tabiin, ya, bihsan, bi ya, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi itulah salafussoleh, sebagaimana kita sebutkan tadi. Kalau ditanya siapa salafussoleh, siapa salafussoleh? Para Sahabat, para Tabiin, pengikut Tabiin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan dengan baik. Orang-orang ya, yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah uh, salafus soleh. Walakin hunaka amrun muhimun fi manhaji salafus Akan tetapi di sana ada perkara penting. Ada perkara penting. Dalam masalah manhaj, metode beragama salafus soleh. Lam Yang tidak diambil haknya, minal inayati berupa perhatian bihi dengannya ya, wa tarbiah alaihi dan diajarkan atasnya ma'al qona'ah atama bi'ahamiyatihi wa annahu asasun fi manhajihi dhalikum huwa ma bi bi'akhlaqihim wa surukihim, jadi ada sisi yang kadang kita kurang berikan perhatian berkaitan dengan mencontoh salafus soleh, yaitu dari sisi akhlak mereka dan perilaku mereka yang dipahami orang apa ketika belajar tentang manhaj salafus saleh apa yang dipahami belajar tentang akidah mereka kan belajar tentang fikih mereka itu tapi ternyata ada sisi yang yang kadang kita kurang perhatian yaitu sisi akhlak mereka sehingga ada sebagian orang mengatakan begini kalau mau belajar akidah sama salafi kalau mau belajar akhlak, sama kami. <laughs> yang bukan salafi gitu kan. Nah, sama kami. Karena dia nggak tahu bahwa salafus saleh juga orang-orang yang layak dicontoh dalam masalah apa? Dalam masalah apa? Akhlak. Dalam masalah perilaku. Dalam masalah sopan santun. Dalam masalah adab. Ini yang kita akan singgung di dalam buku ini. Bagaimana akhlak Bagaimana perilaku salafus soleh. Makanya untuk menjadi orang yang bersih hati, bisa kita melihat salafus soleh. Kita mempelajari bagaimana cara mereka tazgatun nafas, membersihkan hati mereka, mensucikan hati mereka. Bagaimana rasa takut mereka kepada Allah. Bagaimana kerinduan mereka ya dengan Nabi Muhammad, dengan para sahabat. Bagaimana semangat mereka di dalam uh, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Di dalam melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada semua dicontohkan oleh salafus saleh. Sisi ini yang kadang kira kita kurang perhatikan. Wa minal ma'lum annana indama natahaddatsu an manhajis salaf dan perkara yang sudah dimaklumi bahwasanya ketika kita berbicara tentang manhaj metode salafus saleh rahimahumullah semoga Allah merahmati mereka semua. La ya'ni bi dhalika ilman Fidhihni al-mujarrad Maka bukanlah yang kita inginkan adalah Ilmu yang ada di otak saja Bukan sekedar Jadi kita belajar tentang salafus soleh Bukan sekedar untuk menambah ilmu agama saja Secara mujarad Mujarrad maksudnya gini Kita belajar tentang salafus soleh Siapa mereka, bagaimana mereka Lalu kemudian ada ulangan Pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan yang kita pelajari dan kita bisa mengisi semua, kita isi semua. Ya, tapi dalam prakteknya kita tidak mempraktekkan metode Manhat Salafussole di dalam beragama. Maka bukan itu yang kita maksudkan. Jadi orang belajar tentang agama sesuai dengan pemahaman Salafussole, kadang sekedar dalam tataran ilmunya saja, tapi prakteknya tidak tidak dia jalankan maka bukan itu yang kita maksud seperti kita contohkan ada orang-orang yang dikenal dengan orang-orang orientalis orang-orang orientalis orang-orang orientalis ini ya mereka itu bukan seorang muslim bukan seorang muslim tapi mereka belajar tentang Islam mereka belajar tentang Islam. Mereka bahkan ada yang menghafal Al-Quran. Bahkan ada seorang Orientalis tulis buku tebal bukunya panjang ya, ada enam atau tujuh jilid. Ya itu Mu'jam mu al lil Hadis, kamus hadis, kamus hadis. Kalau ada hadis yang terdapat di dalam Ut-Tis'ah, kita bisa dapatkan di kamus tersebut. Ada satu hadis misalnya ada orang baca hadis. Kita nggak tahu ini hadisnya di mana letaknya nih Kita ambil satu kalimat, satu kata. Maka dari kamus itu bisa kita tahu. Itu hadisnya terletak di kitab-kitab mana saja. Itu yang menulis bukan orang Islam. Namanya Ajewensik. Dia bukan orang Islam. Dia seorang orientalis. Berarti dia paham tentang Islam. Tapi dia bukan orang Islam. Kita saya belum tentu bisa menulis begitu. Sekarang gampang ada HP. Dulu belum ada HP. Itu ditulis belum ada HP. Dia bisa tulis, bayangkan dia baca atau dia teliti hadis atau kitab hadis 9 Saya so, ibu Khawri aja sudah empat jilid sudah, ya, <laughs> saya so, ibu Khawri sudah empat jilid, luar biasa ya. 9 kitab hadis dia acak-acak satu persatu, lalu kemudian dia kumpulkan dalam kamus tersebut. Orang Islam atau bukan itu? Bukan orang Islam. Namanya Ajewensik, bukan orang Islam. Jadi Islam itu dipandang sebagai Ilmu pengetahuan saja. Tidak dianggap sebagai agama. Paham maksud saya tadi? Nah, begitu juga kita ketika belajar tentang manhaj salafus soleh. Jangan cuma dipandang sebagai ilmu saja. Tapi kita harus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang diinginkan. Dari pemahaman salafus soleh. Bukan sekedar ilmu. Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan seperti orang-orang orientalis yang belajar agama. Bukan dipraktekkan tapi dianggap sebagai ilmu pengetahuan saja. Seperti mereka belajar IPS ya. Atau belajar e, antropologi. Ya seperti itu. Jangan seperti itu. Ya maka muslimin dan muslimah barakallahu fikum. Ini mungkin agak terlalu berat ya kita. Turunkan lagi intensnya. Nah disebutkan di sini. Jadi perkara yang sudah dipahami bersama bahwa. Bukanlah yang kita maksudkan pemahaman tentang salafus soleh, berbicara tentang salafus saleh sekedar ilmu kalau berdebat tentang salafus soleh, hebat tapi dalam prakteknya nol bukan itu yang kita inginkan wa inna ma al -suluka, ya tetapi pembicaraan tentang salafus soleh, itu mencakup manhaj mereka Metode mereka di dalam beragama. Dalam masalah akidah. Dalam masalah gambaran kehidupan mereka. Dalam masalah suluk. Eh, akhlak atau eh, perilaku mereka. Dan dalam masalah akhlak mereka. Jadi kita belajar tentang salafus Saleh Bukan sekedar akidahnya saja. Tapi semuanya. Salafus Saleh ajarkan itu. Inilah buku yang akan kita baca nanti. Berkaitan dengan masalah itu. Berkaitan dengan masalah itu. Ya. Yeah. Berkaitan dengan masalah itu. Nah. Kemudian ini masih panjang anunya saya tidak ingin ini enggak selesai nanti untuk muqaddimahnya. Kita ringkas saja ya, kita ringkas saja, ya. Disebutkan di sini, ya, fa inna hadal hadzal manhaj Ya? kafil biizalati hadhi asdawajiyah al allati tu'ani shay'an minha halian wa mimma yukhadu ahamiyatul janib al-akhlaqi fi manhaji salaf tadminu ulamaihim hadhihi al-jawanib fi ma katabuhu min usul ahli sunnati wal-jama'ah kal-akidah al-wasitiyah Wattuhawiyah wawairiha. Jadi gini, perkara yang menunjukkan bahwa sisi akhlak itu penting dibahas berkaitan dengan jalan salafus saleh adalah bahwa para ulama kita terdahulu ya di dalam menulis buku-buku usul dasar-dasar halusun -dasar, awal jamaah maka mereka mencantumkan sisi akhlak dan adab di dalamnya seperti buku Al-Aqidah Wasitiyah. Siapa yang tulis? Aqidah Wasitiyah siapa yang tulis? tulis? Syauli Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian ya, At-Tahawiyah. Abu Ja'far at yang tulis kitab At-Tahawiyah. Ya. Baik. Jadi di dalam buku-buku tersebut itu buku Al-Aqidah. tapi di dalamnya disinggung tentang sisi akhlak salafus soleh. Ada sisi akhlak Salafus soleh ini menunjukkan bahwa para ulama kita terdahulu punya perhatian kepada sisi tersebut. Sisi sisi tersebut ya, baik di antaranya seperti disebutkan, uh, Imam As-Sobuni menyebutkan ya tentang akidah salaf beliau mengatakan. Watawasuna, biakiamin, lail, lisolati, ba'dal manam, dan mereka al sunnah wal jamaah saling memberikan nasihat untuk melakukan salat malam ya yaitu salat yang dilakukan setelah tidur Wabi arham mereka juga saling mewasiatkan untuk menyambung hubungan silaturahmi hubungan silaturahmi alal ikhtilafil halat dalam berbagai kondisi wa ifsa is salam mereka juga saling nasihat menasihati untuk menyebarkan salam wa amit toam. Untuk memberikan makan kepada orang yang membutuhkan makanan. wal alal fuqara. Untuk berkasih sayang kepada fakir. wal masakin dan miskin. Wal-Aytam dan anak-anak yatim. Wal-Ihtimam di umuril muslimin. Dan punya perhatian kepada. Kepada apa? Urusan kaum muslimin. Jadi Ahlus Sunnah seharusnya. Bukan sekedar dia belajar akidah di sekolah. Bukan sekedar dia belajar fikih tentang salaf di sekolahnya atau di masjid. Tapi punya perhatian juga dengan kaum muslimin. Makanya Alhamdulillah di sini ada ambulans ya. Ha, itu salah satunya. Ambulans. Untuk apa? Membantu kaum muslimin. Yang sakit diantar ke rumah sakit. Yang meninggal diantar ke mana? Ke pekuburan. Itulah salah satu bentuk yang kadang kita tidak perhatikan. Ketika ada saudara kita tertimpa musibah, maka turunlah. Halusunan wal jamaah untuk membantu mereka itu juga salah satu dari manhaj halusunan wal jamaah. Jangan bilang wah kenapa kita cuma sibuk saya bantu bantu orang kenapa tidak belajar saja? Nah, belajar benar belajar salah satu dari karakter dari sifat halusunan wal jamaah. Belajar agama tapi halusunan wal jamaah juga punya karakter lain apa itu? Mereka saling nasihat menasehati. Untuk membantu sesama kaum muslimin. Makanya kalau ada bencana, ada musibah, ayo turun. Kumpulkan donasi, berikan kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Membagi buku-buku, membagi sembako, ataupun membagi makanan yang mereka butuhkan. Membagikan selimut ya di tempat-tempat bencana. Itu salah satu dari manhaj salafus oleh. Coba, ini kurang kita perhatikan. Ya sekarang Alhamdulillah, dulu-dulu kita gak ada perhatian ke situ. ya. Tapi gak semuanya, sebagian orang yang gak ada perhatian ke situ. Alhamdulillah hari ini, orang mulai ada perhatian ke situ. Dan itulah seharusnya salafus saliq. Coba ya, disebutkan oleh Imam As-Sabuni tentang hal tersebut. Imam As-Sabuni, salah satu uh, tulisannya ya, uh, Akidah Salaf As-Shabul Hadith ya. Akidah Salaf As-Shabul Hadith. Itu menjelaskan tentang salaf. Akidah mereka. Tapi, Masya Allah. Disebutkan, boleh sebutkan juga tentang masalah apa? Masalah akhlak. Ya, masalah akhlak. Al-ihtimam di umuril muslimin. Bukan sekadar membantu, tapi ihtimam. Apa ihtimam? Apa arti ihtimam? Punya perhatian. Bukan sekadar membantu, tapi punya perhatian. Berarti dia seriusi. Berarti dia urus. Berarti dia manage, dia atur. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah mulai ke situ. Bukan cuma sibuk urus sekolah. Bukan si, cuma sibuk urus pesantren. Bukan cuma sibuk urus menjadi taklim. Itu penting. Sangat penting. Tetapi urusan yang lain juga penting. Dan kadang dakwah diterima oleh kaum muslimin yang lainnya. Diterima oleh orang-orang yang belum kenal dakwah salafus saleh. Dari sisi kita memberikan bantuan menolong mereka. Dari situ mereka tahu, oh ternyata ini orang baik. Setelah itu dia tanya-tanya tentang agama. Kita jelaskan tentang manhaj salafus saleh Dan kemudian mereka menerimanya. Karena secara fitrah, secara fitrah, kebenaran pada dakwah, ahli sunnah wal jamaah, pada salafus saleh itu hal yang diterima secara fitrah oleh manusia. Ya. Barakallahu fikum. Itulah kaum muslimin. Ya. Taib. Wa ta'affuf fil ma'kali wal mashrobi. Dan mereka menjaga diri dari makanan, minuman, wal malbas, dan pakaian. Ya. Wan mangkah, masalah pernikahan. Baik. Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Ini semua manhad salafus saleh. Wal amru bil ma'ruf. Mereka juga memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa nahyuan il mungkar. Dan mencegah dari kemungkaran. Ya, mencegah dari kemungkaran. Wal badaru ila fi'lil khairat. Dan mereka bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Baik. -kebaikan. Dan masih banyak lagi masalah-masalah yang harusnya kita mencontoh salafus saleh. Kita mencontoh. Salafu as-salih. Baik. Nah, kemudian Syawli Islam Ibn Taimiyah Di dalam kitabnya uh, Al-Aqidah Al-Wasitiya. Syawli Islam Ibn Taimiyah Setelah beliau menyebutkan tentang bagaimana Akidah al wal-Jama'ah. Akidah al wal-Jama'ah itu begini, gini, gini, begini. Setelah itu beliau mengatakan. Summa humma hadhi usul Ya'muruna bil-ma'ruf. Kemudian mereka. Bersama dengan pokok-pokok akidah Mereka. Yang sudah disebutkan tadi. Mereka juga melakukan ya uh, Amar Ma'ruf. Amar Ma'ruf. Ya'muruna bil Ma'ruf. Mereka memerintahkan kepada yang Ma'ruf. Wa yanhauna anil mungkar. Dan mereka mencegah dari kemungkaran. Mereka mencegah dari kemungkaran. Ala ma tujibuhu syariah. Dari apa yang diwajibkan oleh syariah. Itulah para ulama. Ya, itulah salafus soleh. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala memahamkan kita tentang hal tersebut. Oleh karena itu, diantara isi buku ini nanti kita akan melihat pertama as-salafu wal ikhlasu wasirku, salafus soleh, keikhlasan mereka dan kejujuran mereka. Ya, kita lihat juga bagaimana kejujuran salafus soleh, bagaimana keikhlasan salafus soleh. Tapi ingat, jangan cukupkan cuma buku ini saja. Kalian bisa belajar yang lainnya lagi barakallahu fiqub. Kalian belajar juga tentang akidahnya salafus Kalian belajar juga tentang fikihnya salafus Kalian belajar juga tentang yang lainnya. Hal-hal yang lain. Ini sisi dibahas dari sisi akhlaknya salafus soleh. Aina nahnu min akhlakis salaf. Bagaimana keadaan kita dibandingkan akhlak salaf. Makanya banyak diantara orang-orang yang belajar uh, manhaj salafus Dalam masalah akidah, Masya Allah. Dalam masalah fikih, Masya Allah. Cuma kadang ada sisi akhlaknya yang kurang. Yang kadang orang kemudian tidak terima dakwahnya, ya tidak terima dakwahnya di antaranya tidak perhatian kepada tetangga misalnya, ya kan tidak pernah mengucapkan salam kalau ketemu dengan tetangganya sinis bermuka masam itu semua merusak dakwah, itu semua merusak apa? Merusak dakwah. Kalau kita, Masya Allah. bagus, tapi kalau masalah akhlak karena dia tidak perhatikan nah seperti itu, makanya buku ini penting diajarkan disampaikan. Oh ternyata salafus soleh juga bagus akhlaknya. Ya, ternyata salafus soleh juga bagus hatinya. Ternyata salafus soleh juga luar biasa eh, apa perilakunya di dalam masyarakat. Supaya kita bisa membaur dengan masyarakat dalam perkara-perkara kebaikan. Dan kita tidak nampak sebagai orang yang eksklusif. Bahwa eksklusif, orang yang menyendiri tanpa bersentuhan dengan masyarakat. Maka yang sudah dilakukan oleh teman-teman semua. Membuat sekolah, membuat eh, ini dan itu. Di tengah-tengah masyarakat, kemudian mengajak mereka untuk belajar bersama, kemudian membantu mereka dalam perkara yang mereka butuhkan, bagi saya ini sebuah perkara yang luar biasa. Dan ini dipertahankan terus. Ya, Mengucapkan salam kepada mereka, tersenyum kepada mereka, berbicara kepada mereka, ini hal, -hal yang harus dipertahankan. Supaya orang tidak gagal paham terhadap dakwah, salafus soleh ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kemudian juga akan dijelaskan di sini tentang uh, as-salafu wal khasyatu wal muraqabatu lillah. Salafus rasa takut mereka dan rasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah tazkiyatun nufus. Ada salafus saleh tunjukkan pada kita, contohkan kepada kita. Ya, as-salafu wal khawiyatuhum li Salafus Saleh dan ketidaksenangan mereka dengan keterkenalan, tidak suka viral-viralan dia. Tapi akhirnya viral juga ya. Tapi mereka nggak suka, sengaja untuk viral begitu. Kita kadang masya Allah melakukan hal-hal yang dilarang agama kita cuma sekedar supaya viral. Mereka melakukan yang baik, kemudian tujuan viral pun mereka nggak mau. Pokoknya mereka beramal saja, ternyata mereka juga sampai hari ini viral. Sampai kata Imam Syafi'i, seandainya boleh, aku menyampaikan ilmu, dan diambil ilmuku, tanpa orang itu menyandarkan ilmu itu kepada saya, maka itu lebih saya sukai. Coba. Itu lebih saya sukai. Jadi dia lebih suka kalau ilmunya diambil orang, orang tidak tahu bahwa ilmu itu datangnya dari Imam Syafi'i. Demikian pula Imam Ahmad. Imam Ahmad ya, Imam Ahmad masalah terkenal juga seperti itu. Kata beliau, ini adalah fitnah bagi saya, ujian bagi saya beliau terkenal itu ujian subhanallah kita malah kalau tidak terkenal ujian <laughs> ya kan Yang ahmad terkenal itu ujian dia ini ujian ini fitnah bagi saya ujian ya kita kalau misalnya lihat facebook youtube kita aduh sedikit followernya nih teman kita bilang ah, maaf ini ujian gitu, <laughs> ya para ulama dulu kalau dia terkenal malah ujian ya kan subhanallah Ya, begitulah salafusaleh. Luar biasa sekali mereka. Luar biasa sekali. Ini akan kita lihat bagaimana mereka. Kemudian, as-salafu as wal-khawfu minal ujibi. dan takutnya mereka dari ujub. Dari ujub. Dan masih banyak lagi, salafusaleh dan sifat zuhud mereka terhadap dunia dan lain sebagainya. Ya, maka itu yang bisa nanti kita bahas semuanya satu persatu. Di sini ada sekitar 26 pembahasan. 26 pembahasan. Satu pembahasan akan membahas ya beberapa ucapan-ucapan dan riwayat-riwayat bagaimana salafus di dalam hal tersebut. Di dalam hal tersebut. Ya. Sekitaran kita masuk aja ya. Yang pertama. Supaya kita nggak terlalu lama dengan mukaddimahnya. Nanti dibaca sendiri. Yang punya buku bisa dibaca sendiri. Eee, nanti apa namanya di fotokopi aja atau di apa di download-download ada sisa di-download tulis ayna nahnu min ahlakis salaf nanti bisa di-download dilihat ya anak-anak sudah bisa baca kitab belum belum bisa sudah bisa sudah bisa ya sudah bisa, ya? Sudah bisa baca kitab semua kitab Al-Quran ya bisa ya Alhamdulillah yang penting kitab kitab Al-Quran ya tapi nanti belajar ya Insyaallah ya bisa juga kalau belum bisa baca kitab nggak apa-apa mereka dikasih Uh, apa fotokopi ya yang tulisannya agak besar-besar nanti mereka kasih harokat sendiri kasih terjemahan supaya ada kegiatan ya insyaallah kaya ya sekarang kita melangkah ke yang pertama ya wal ikhlasu was eh, wasidoku salafus soleh keikhlasan mereka dan kejujuran mereka ini perkara yang dalam agama kita jelas keikhlasan itu hal yang diperintahkan wa ma'umiru illa liya'budullaha muklisina lahuddin Tidaklah mereka diperintahkan, ya. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka memurnikan, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, demikian pula tentang jujur, ya, tentang jujur. Allah memerintahkan kita untuk bersama orang yang jujur. Wa kunu maasodikin. Dalla kalian bersama dengan orang-orang yang jujur, ya. Dan kejujuran asidoku As yahdi ilal birri akan mengantarkan kepada kebaikan kata Nabi walbirru yahdi, ya, ilal jannah, dan kebaikan akan mengantarkan seorang masuk ke dalam surga. Kejujuran akan mengantarkan kepada surga. Kejujuran, terutama dalam perdagangan, ya, akan mendatangkan keberkahan pada perdagangan tersebut. Al-bay'i'ani uh, fil-hi'ari malam yatafarraqah. Dua orang yang jual-beli, mereka ada pilihan untuk melanjutkan jual-belinya atau tidak, selama mereka belum berpisah. Namanya khiyar majlis. Selama mereka belum bervisa, ya, apabila mereka berdua jujur, dan menjelaskan cacat dari barangnya tersebut ya, buri kafi bayi ihima, maka mereka akan diberkahi dalam jual beli mereka ini kejujuran mendatangkan kebaikan anak-anak juga ya semua, ya kalau ada hal-hal yang e, kalian sampaikan kepada ustadz ustad kalian, jujur, sampaikan dengan jujur misalnya terlambat datang atau misalnya setoran Quran, ini tafid ya, setoran Al-Quran tidak mencapai targetnya, sampaikan. Afan Ustadz, saya tertidur tadi. Ah, Apa-apa, jujur. Jangan tidak jujur. Oh, saya lupa Ustadz. Atau saya tidak tahu Ustadz, belum tahu. Nah, nanti kalau kita satu kali bohong, kita akan bohong terus nanti. Nah Kalau Ustadz tanya lagi, kita bohong lagi yang lainnya. Ustadz tanya lagi, akhirnya semakin banyak kebohongan yang kita bikin. Jadi lebih baik apa jujur? Setelah jujur, kita disuruh berdiri. Gampang ya. Nah, disuruh angkat kaki. Selesai. Ya, tapi kita puas karena jujur. Kita puas karena jujur. Anak-anak semua ya, jujur ya. Kalau misalnya disuruh store hafalan misalnya. Tidak hafal. Dan ternyata benar tertidur dia. Atau dia main-main. Karena di sini ada lapangan futsal saya lihat ya. Ada lapangan futsal ya. Ha, misalnya dia main-main malah. Akhirnya hafalannya tidak terpenuhi. Datang ke Ustaz. Sampaikan Ustaz Afan tadi. main futsal Ustad. Masya Allah. Loh kamu main futsal? Iya Ustaz. Kan sama Ustaz tadi mainnya. <laughs> Masyaallah ya ternyata sama ustadznya Ya, jadi sampaikan aja sampaikan, jujur. Kejujuran penting dan anak-anak sejak kecil dilatih untuk jujur. Dilatih untuk untuk jujur. Barakallahu fikum. Ya, disampaikan tentang keutamaan jujur. Nah, kita punya salafus kita punya pendahulu kita ya. Itu juga mereka adalah orang-orang yang terkenal dengan apa tadi? Keikhlasannya dan kejujurannya. Keikhlasannya dan kejujurannya. Baik. Yang pertama disebutkan An-Bakr ibn Ma'iz, dari Bakr bin Ma'iz, dia mengatakan, ma'ru'iya ar-rabi'i ya, matatowian fi masjidi qawmihi qattun, illa marratan wahidatan. illa marratan wahidatan. Baik. Ya. Disebutkan di sini, ini kisah tentang ar-rabi' ibn Huthayim. Ar-rabi' ibn Huthayim. Ya, dikatakan oleh Bakar bin Maiz tidak pernah Arabi Ar Arabi Ar ibnu Husay maksudnya beliau sholat sunnah di masjid kaumnya biar satu kali apa e, ilah marrotan wahida walaupun satu kali jadi dia selalu sholat sunnahnya di rumah padahal kalau kita sholat di rumah biasa kita tidak sholat ya. Ah, salat di rumah deh itu Pas sampai di rumah tidak salat gitu. Kalau kita ini lebih baik salatnya di masjid, salat sunnahnya. Kalau sudah salat wajib, kita salat sunnah, salat kobia atau sholat mbak dia ya, mbak uh -huh, dia, kita salatnya di masjid itu lebih bagus. Tapi ar karena beliau adalah seorang ulama yang sangat menjaga uh, keikhlasan beliau, beliau tidak salat sunnahnya di masjid. Kenapa? Beliau nggak mau dilihat orang bahwa beliau sholat sunnah. Inilah keikhlasan. Beliau sembunyikan. Kalau kita bisa melakukan satu amalan yang kita sembunyikan orang tidak tahu, lakukan. Itu luar biasa pahalanya. Luar biasa keutamaannya. Kalau ada amalan bisa kita lakukan tanpa orang tahu, lakukan. Ya, Lakukan. Orang nggak tahu. Menyumbang ya, 500 juta, oh gak tahu, masya Allah. Orang nggak tahu. Siapa menyumbang? Pokoknya ada. Kamu gak usah nggak perlu tahu. Luar biasa. Melakukan kebaikan-kebaikan, Orang tidak tahu lakukan beramal lakukan orang nggak tahu ya mungkin dia membaca Al-Quran mungkin dia sholat dan lain sebagainya orang nggak tahu tapi dia sholat dia membaca Al-Quran cuma di tempat yang orang tidak lihat masya Allah dalam rangka menjaga apa keikhlasan dalam rangka menjaga apa keikhlasan Baik. begitulah ar-Rabi ini salah seorang ulama kita ya yang Benar-benar menjaga keikhlasannya, sampai disebutkan beliau tidak pernah terlihat sholat sunnah di masjidnya. Ya, di masjidnya kecuali satu kali saja. Kecuali satu kali. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, mana lebih bagus sholat sunnah di masjid atau di rumah kita? Sholat terwatif itu boleh di rumah kan? Misalnya kita sholat dulu di rumah, kemudian ke masjid sholat wajib. Boleh atau tidak? Boleh. Itu biasa dilakukan oleh Nabi ya. Kemudian ketika kita sudah sholat wajib di masjid, lalu kita pulang sholat sunnah, boleh atau tidak? Di rumah sholatnya? Boleh. Bahkan sholat yang terbaik itu di rumah. Ya, sholat terbaik itu di rumah untuk sholat-sholat sunnah. Nah sekarang pertanyaannya, mana lebih bagus kita sholat di rumah atau sholat di masjid untuk sholat sunnah? Mana lebih bagus? Ayo. Mana lebih bagus? sholat sunnah di masjid atau di rumah ini tadi ar rabi Ibnu Hussain dia sholatnya sholat sunnahnya di rumah di rumah menurut dia itu lebih bagus tapi, tapi kalau kita lihat mana lebih bagus sholat di masjid atau di rumah untuk sholat sunnah ya kondisi orang itu beda-beda kalau dia bisa melakukan sholat sunnahnya di rumah dan itu lebih membuat dia ikhlas ya tidak dilihat orang, membuat dia khusyuk, dan seterusnya, maka di rumah lebih bagus. Tapi kalau misalnya di rumah ternyata menyebabkan akhirnya dia tidak melakukan sholat sunnah, ya kan? Atau mungkin sholatnya tidak khusyuk, kalau misalnya dia sholat di rumah, dia selalu berpikir itu sudah atau belum, sudah ikomah atau belum, nah tanya-tanya terus. Akhirnya sholatnya tidak khusyuk, maka sholat di masjid lebih bagus. Jadi kondisinya apa? Berbeda? Berbeda-beda. Tapi kondisinya al-rabi itu memang dia layak sholat di rumahnya, dan dia khawatir kalau ada orang yang melihat dia salat sunnah disebabkan khawatir muncul apa, muncul ria. Ini seorang ulama loh ya, bukan orang biasa, seorang ulama, ulama ahlus sunnah, ulama salaf. Ya kan, tapi dia khawatir muncul ria. Khawatir dia pamer, muncul terbetik dalam hati bahwa dia mau perlihatkan sholatnya kepada orang. Ya. Maka tentunya kita harus lebih hati-hati lagi. Kita harus lebih hati-hati lagi. Ria itu membakar pahala kita seperti api membakar kayu. Kan habis pahala kita dengan ria. Itulah kehati-hatian para ulama. Nah, kemudian yang kedua, Wan Sufyan dari Sufyan kalau dia mengatakan, ya. Akhbaratni murayatu Ar-Rabi ibni Husain telah mengabarkan kepada saya meroyah Ar-Rabi bin Husaim. Qalat dia mengatakan, kana amalur Rabi kulluhu sirran. Adalah amalannya Ar-Rabi Ibnu Husaim, ya, itu seluruhnya sirron, rahasia, tidak kelihatan. Amalannya tidak kelihatan. Ini salafus saleh. Bukan cuma masalah akidah. Bukan cuma masalah fikih. Adab mereka, akhlak mereka, penjagaan mereka terhadap hati, sekali lagi luar biasa. Seluruh amalannya rahasia, masya Allah. Rahasia maksudnya apa? Orang tidak tahu. Orang tidak tahu, ya, sebagaimana kata Nabi, kalau orang sedekah, tangan kanan sedekah, tangan kirinya tidak lihat. Kalau kita bisa melakukan amalan yang orang tidak lihat, lakukan. Benar, ini sebuah keutamaan besar menunjukkan keikhlasan, karena kita mau pamer sama siapa tidak yang lihat. Oleh karena itu disebutkan oleh Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, qiyamul lail. salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat apa? Salat malam. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Kenapa salat malam lebih paling utama? Salah satu sebabnya karena ketika kita sholat orang tertidur, orang nggak lihat kita sholat. Antum mau keras-keraskan suara juga orang tidak dengar karena orang tertidur. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukan dengan ikhlas akan luar biasa keutamaannya. Ada kisah Sahibul Bitoqoh, seorang yang Amalan kejelekannya 99 catatan kejelekan. 99 catatan kejelekan. Satu catatan kejelekan sepanjang mata memandang. Ini riwayat dikisahkan oleh Imam Ahmad bin Hambal di dalam musnadnya dan yang lainnya. Ya kan? Tentang kisah orang tersebut. Amalan kejelekannya banyak sekali. 99 catatan kejelekan. Satu catatan kejelekan berapa luasnya, panjangnya? Sepanjang Mata memandang, weh, kalau catatan sepanjang mata memandang, weh, banyak sekali jelek-jelek semua itu. Tidak ada catatan kebaikannya. Kemudian di, di, didatangkan catatan kebaikannya satu bitokoh, bitokoh itu kartu kecil, didatangkan itu. Di situ cuma tertulis an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Itu aja tulisannya. Coba perhatikan. Tapi banyak kisahnya nggak panjang. Intinya setelah ditimbang, kartu itu lebih berat dibanding dengan catatan kejelekannya yang 99 si jilat, 99 catatan kejelekan. Kartunya lebih apa? Berat. Padahal kecil, tapi lebih berat. Kenapa? Kata para ulama, salah satunya karena keikhlasan orang tersebut ketika mengucapkan dua kalimat syahadat tadi. Jadi keikhlasan membuat apa? Amalan jadi berat. Oleh karena itu, Sufyan ibnu Uyainah beliau mengatakan ya, rubba min amalin soghirin an warubba min amalin kabirin an -niyah. Betapa banyak amalan yang kecil itu menjadi besar karena niatnya. Dan betapa banyak amalan yang besar itu menjadi kecil karena niatnya. Niat itu penting. Di antara bentuk niat adalah keikhlasan. Niat beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar ketika ya Murayah menceritakan tentang Ar-Rabi' Ibnu Husaim, kana 'amalur Rabi' kulluhu sirron. Adalah amalan Ar-Rabi' itu semuanya rahasia. Kenapa dia inginkan? Apa dia inginkan keikhlasan di dalam beramal? Tidak ada harapan ingin dipuji orang? Tidak ada harapan ingin dilihat orang? tidak ada harapan ingin viral dan seterusnya rahasia nggak terlihat makanya sekarang jangan semua mau diviralkan jangan semua mau diperlihatkan ke orang semua mau diperlihatkan biar tawaf di Kaabah diperlihatkan juga ke orang ya apa kalian baca kalau tawaf sambil bawa apa itu stick ya <laughs> ada HP-nya kemudian orang ini lagi tawaf Masya Allah ini Kaabah orang sudah tahu itu Kaabah nggak usah dikasih tahu Ya kan? Masya Allah. Itu tidak manfaatnya sama sekali. Sekedar ingin cari follower. Tapi kita rugi akhirat kita. Rugi akhirat kita. Jadi sekali lagi, barakallahu fikum ikhwan dan akhwat sekalian, muslimin wal muslimah, kalau ada amalan yang bisa kita lakukan dengan tidak dilihat orang, sekali lagi, lakukan. Lakukan itu. Ya orang lihat kita biasa-biasa saja. Padahal di belakang mereka, orang itu luar biasa. Ya, orang lihatnya biasa-biasa dia. Ah, ibadahnya biasa, salah dengan yang lain. Tapi di belakangnya luar biasa. Banyak yang dia simpan yang orang tidak lihat. Ini amalan, pahalanya luar biasa. Benar-benar ikhlas kalau seperti itu. Karena yang membuat orang tidak ikhlas apa? Ingin dipuji. Ingin terkenal. apalagi lagi? Hah? Ingin dilihat. Kalau tidak ada yang memuji, dia puji ale <laughs> Puji dirinya sendiri. Daripada memuji daripada tidak ada memuji dia puji dirinya sendiri. Nah, ini hal-hal yang harus kita jauhi semua karena itu merusak amalan kita. Salafussoleh mencontohkan kita untuk ikhlas. Baik. Kemudian disebutkan Inka rajulu. Nah ini masih kisahnya Ar-Rabi' e, Ar e, ibnu Husein. Inka na layajilu Ya. Apabila beliau apabila datang seseorang dan beliau sedang membuka Mushaf, maka beliau segera tutup Mushafnya dengan bajunya. Ya dilihat. Takut beliau Ria. Tapi kalau santri tidak bisa ya? Pas datang orang di masjid tutup semua. Ya, ndak bisa, ya sudah dibuka sajalah. lah, ya karena kita ngajinya di masjid ya, masya Allah. Alakulihal ini satu kondisi. Dimana kalau bisa kita lakukan begitu lakukan. Orang datang keubah dia baca Quran. Mungkin orang pikir wah ndak pernah baca Quran ini, ndak pernah sholat sunnah, ini pernah bersedekah, ini pernah. Padahal di belakang itu dia luar biasa sekali. Ini namanya amalan yang disembunyikan, amalan yang dirahasiakan. Nanti akan kita lihat kisah-kisah yang lain juga dari para ulama kita. Bagaimana mereka menyembunyikan amalan? Shalom. Kita juga kadang ada orang-orang yang menyembunyikan amalan sedekah sembunyi, masya Allah. Ditaruh di rumah-rumah. Ya, cuma ada di bawahnya. Pilih saya. Waduh. Nggak tahu 7 kiri. Tiba-tiba ada di rumah. Gitu. Iya kan? Iya. Serangan fajar, serangan maghrib, serangan isya. Ya, ya ada tiba-tiba di rumah. Oh ya. Uh, apa amplop atau apa suh masuk ke rumah kita wah ini orang baik ini dia sedekah tidak dilihat pas dibuka Oh pilih saya ada jangan jangan melakukan seperti itu jangan ya jangan melakukan seperti itu ini yang ketawa pengalaman kayaknya pernah dapat serangan begitu ya serangan bertubi-tubi ya Baik, ala kuli hal itu nggak boleh nggak boleh dilakukan seorang muslim iya jadi anda nanti seorang sahabat kita lihat bagaimana mereka juga e, apa namanya melakukan itu, tapi enggak ada tulisan-tulisan dari embel-embel pokoknya dikasih saja. Kalau ada yang bisa melakukan itu silahkan, kita tunggu. <gulah> kalau ada yang bisa melakukan begitu kasih sedekah orang nggak lihat pokoknya di rumah tiba-tiba ada di depan rumah, masya Allah. Tapi kalau tidak cepat diambil biasa diambil orang. Cepat-cepat <gulah> kita ambil. <gulah> ya, Ala lihal begitulah ar-Rabi, ya ar-Rahimahululah Taala. Di dalam menyembunyikan amalannya. Apa tadi salah satu amalannya disebutkan? ya Ini anaknya lihat bagaimana beliau menyembunyikan amal. Kalau ada seorang datang, lalu beliau sedang membuka mushaf al-Quran, beliau tutup mushaf al-Qurannya dengan apa? Dengan, dengan bajunya. Orang tidak tahu, ini oh, sedang baca Quran. Orang biasa-biasa saja. Oh, mungkin lagi santai-santai. Padahal dia habis baca, baca al-Quran. Ya, kita lakukan seperti itu yang bisa kita lakukan. Karena itu adalah amalan yang yang luar biasa. Taib. Ini disebutkan di dalam kitab Sifatul sofa pada jilid yang ketiga halaman 61. sebagaimana juga sebelumnya juga disebutkan di dalam kitab yang sama. Taib. Kemudian Arabi sendiri pernah mengatakan. Dia bilang Kullu ma la bihi wajhullah azza wajalla yatmahil. Ya. Yeah. Kata beliau, seluruh apa yang dilakukan bukan mengharapkan wajah Allah, maka amalan itu akan sia-sia. Amalannya akan sia-sia. Oleh karena itu keikhlasan dalam beramal, perkara yang harus ditekankan oleh setiap muslim. Antum kalau beramal, pertama yang antum bayangkan ada saya berbuat ini karena siapa? Ini yang membuat amalan-amalan kita rusak semua. Gara-gara apa? Gara-gara tidak ikhlas di dalam beramal. Gara-gara tidak ikhlas di dalam beramal. Dan ini masuk dalam kesyirikan. Orang yang beramal tidak ikhlas, maka dia masuk dalam ranah kesyirikan. Lain asyokta amaluka. Wahai Muhammad, kalau kamu menduakan Allah, terhapus seluruh amalan kamu. Ini Rasulullah ya. Apalagi kita akan lebih terhapus lagi amalan kita. Maka jangan melakukan sesuatu karena orang lain. Berlatihlah untuk apa namanya? melakukan amalan karena Allah, karena hari ini ujiannya terlalu berat. Karena kita sedikit-sedikit mau dinampakkan kepada orang. Mau dinampakkan kepada orang lain. Maka hati-hati di dalam beramal yang menimbulkan uh, apa namanya? ria pamer. Walaupun ada sebuah kondisi di mana memang kita harus menampakkan amalan itu kepada orang lain. Ada kondisi di mana kita harus menampakkan amalan itu kepada orang lain. Untuk apa? Untuk memberikan contoh. Untuk memberikan apa? Contoh. Gak apa-apa, gak ada masalah. Kalau memang niatnya seperti itu. Intinya adalah menjaga niat. Bukan karena mau dilihat, bukan karena mau dipuji. Tapi memang tujuannya untuk apa? Memberikan memberikan contoh. Gak ada masalah. Tapi hati-hati, karena beda tipis. Beda tipis antara memberikan contoh dengan ria. Itu beda tipis. Makanya hati-hati di situ. Inilah para ulama kita, subhanallah. Ya, yang mengatakan langsung ya, bahwa setiap amalan yang dilakukan bukan mengharapkan wajah Allah, dilakukan dengan tidak ikhlas, maka amalan itu akan sia-sia. Tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang banyak amalan kita. Kemudian kita datang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amalan kita sudah terhapus semuanya. Atau terhapus sebagiannya. Kita cari mana amalan saya tidak ada. Karena kita melakukannya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada kisah dari Abu Hamzah. Juga diceritakan di dalam kitab Sifat Sofa jilid yang kedua halaman 96 ya 96 ya disebutkan dari Abu Hamzah As-Sumali as dia mengatakan Karena Ali ibnul Hussein Ali ibnul Hussein Ali bin Hussein ya bin Ali yahmilu jirabal khubzi Beliau membawa gerobak e, roti atau membawa apa keranjang roti. Rihi di atas mana di atas punggungnya. Bilaili pada malam hari, bihi lalu dia bersedekah dengan roti tersebut di malam hari supaya orang tidak lihat. Supaya semoga nanti ada pebisnis roti yang mau melakukan itu, <laughs> ya kan? Dia bawa roti di atas punggungnya di malam hari. Kemudian dia bersedekah dengan itu. Fa kemudian dia mengatakan inna kota sirri tudfi'u ghadabal rabbi azza wajalla. Sesungguhnya uh, sedekah dengan rahasia akan apa namanya? mematikan atau menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak jadi murka kalau seorang sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Ini baru sedekah malam hari orang tidak lihat dia taruh di depan rumah orang satu-satu di Madinah di Madinah nanti meninggalnya beliau akan disebutkan nanti kisahnya tentang meninggalnya beliau ya setelah itu orang-orang Madinah tidak mendapatkan lagi roti-roti gratis nah sebutkan dalam berita yang lain gandum ya jadi itulah yang dilakukan oleh seorang uh, salaf dan ternyata mereka bukan cuma bagus dalam masalah akidah, tapi dalam masalah akhlak juga luar biasa, ya. Taip. Jadi seperti itu. Nah kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain dari Amr ibnu Saib, ya Amr eh, ibnu Saib, dia mengatakan lama mata Ali ibnul Hussein ketika meninggal Ali bin Hussein, fagos maka mereka pun memandikan Ali, eh, Ali Ibnu Hussein. Jalu yang Dhuruna ila athari Ya Suadin Firohrihi, maka mereka melihat ada bekas warna hitam di punggungnya, ada bekas warna hitam di punggungnya. Jadi mereka ketika memandikan Ali bin mereka lihat, oh, kenapa ada warna hitam ini? Mereka tanya-tanya, ada apa ini di? Kenapa ada warna hitam ini? Ya, kemudian Fakholu, maka diantara mereka mengatakan, Mahadha, apa ini? Kenapa ada warna hitam? Fakolu, maka yang lainnya mengatakan Kana uh, ala yu'tihi ahlil Madinah. jadi dia membawa satu karung gandum ditaruh di atas punggungnya pada malam hari kemudian diberikan kepada orang-orang fakirnya di kota Madinah diberikan kepada orang-orang fakir sampai ada bekas hitam berarti sering dia lakukan Orang tidak tahu, nanti dia meninggal baru orang tahu. Ini namanya amalan rahasia. Amalan rahasia. Kalau kalian bisa lakukan, lakukan. Amalan rahasia. Perbanyak amalan rahasia. Perbanyak amalan-amalan yang orang tidak tahu, tapi kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan sungguh-sungguh tanpa ada orang melihatnya. Nikmati, betapa nikmatnya amalan seperti itu. Kenapa? Seperti Ali bin Husain, para ulama-ulama melakukan hal tersebut. Karena mereka merasakan nikmat dengan itu, kenikmatan kita ketika kita beramal, cuma kita saja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain yang lihat kita, kita cuma dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenikmatan luar biasa. Ya, kita berdua dengan Allah, cuma Allah mau yang mau menyaksikan kita. Tapi Allah yang tahu, manusia nggak ada yang tahu. Ini luar biasa sih. Ini kita latih terus sampai kita bisa beramal dengan amalan yang terbaik. Tanpa ada orang yang mengetahuinya. Tanpa ada orang yang mengetahuinya. Ini duhur masuk jam berapa? dua 12? 11 lewat? 57? Waratnya oh, sebelum jam 12 ya. Oh iya. Yeah. Baik. Ya, kita selesaikan satu halaman aja ya Taib jadi ini Ali Ibnu Husain salah satu e, amalan beliau yang luar biasa beliau biasa membawa apa namanya makanan jadi memberi makanan tanpa orang tahu itu bagus juga ya kalau kita ada dana kita kasih orang-orang makanan tanpa ada yang tahu itu bagus ya kita sampaikan kadang-kadang e, nggak -kadang, usah ditempel e, apa namanya nama kita ya nah, kita kasih saja Taib jangan ada ajakan-ajakan atau apa semua Tak betul-betul kasih saya murni, ya karena Allah Subhanahu Wa Taala dan bersungguh-sungguh melakukan itu, ya supaya orang tidak lihat dan jadikan itu sebagai amalan-amalan terbaik kita, ya karena masya Allah mengorbankan harta, harta itu paling paling paling kita cintai, harta itu sesuatu yang paling kita cintai. Makanya eh, apa namanya disebutkan wasodaqatu burhanun, sedekah itu bukti. Bukti keimanan seseorang kepada Allah. Orang sedekah berarti mengeluarkan sesuatu yang dia cintai, termasuk diantaranya harta. Dia keluarkan sesuatu yang dia cintai, paling dia cintai dia keluarkan. Maka itu bukti, bukti bahwa dia apa? Bukti bahwa dia beriman kepada Allah, bukti bahwa dia rela mengorbankan sesuatu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Maka apalagi orang yang sedekah tanpa dilihat oleh orang lain. Maka ini sedekah yang bagus, ya sedekah yang yang bagus Baik. kemudian disebutkan ya Waan Ibni Aisyah dari Ibnu Aisyah kalau dia mengatakan kalau Abi berkata bapakku berkata bapakku samitu itu Madinah yakul saya mendengarkan penduduk Madinah mereka mengatakan mereka ya mereka mengatakan Ma faqadna sadaqata sirri hatta mata Ali ibnul al-Husain. Kami tidak pernah kehilangan sedekah yang rahasia, sedekah yang tiba-tiba ada kami tidak tahu siapa yang memberi sampai meninggalnya Ali bin al-Husain. Jadi nanti dia meninggal baru tidak ada lagi sedekah. Jadi orang sudah menduga, wah ini sepertinya pemberian Ali bin al-Husain. Ini sedekahnya Ali bin al-Husain. Mereka baru tahu setelah dia meninggal Insya Allah itu luar biasa setelah meninggal baru dia tahu ya dan seperti terharusnya seorang muslim amalan-amalan dia tidak kelihatan semakin banyak amalan yang tidak kelihatan semakin berbahagia seseorang dengan amalannya karena amalan yang tidak terlihat orang itu itu bukti bahwa dia benar-benar melakukannya karena Allah dia tidak peduli orang memuji dia dia tidak peduli orang mencela dia dia tidak peduli orang tahu atau tidak dia tidak peduli apakah mau viral atau tidak, dia tidak peduli. Yang dia pikirkan adalah bagaimana amalan saya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu banyak kisah-kisah para ulama selain sedekah, ada yang ibadah, ada yang tadi baca Quran, seperti Al Rabi Ibnul Huthaimya melakukan itu, baca Quran, ada yang dengan kebaikan-kebaikan yang lain yang orang tidak tahu. Ada Ibnul Mubarok, eh, Kisahnya nanti insyaallah Ibnul Mubarok di dalam buku ini juga. Bagaimana beliau memberi, membantu seseorang tanpa dia tahu? Ya, seorang anak muda yang belajar kepada beliau ingin selalu ingin belajar kepada beliau tiba-tiba dia dimasukkan dalam penjara karena utang. Lalu Abdullah bin Muwarrak bayarkan itu. Anak itu pun keluar dan mencari Abdullah bin Mubarok tanpa dia tahu bahwa dia membayarkan. Bayang sekali kisah-kisah para ulama yang seperti itu. Nanti insya Allah akan disebutkan di beberapa kisah dari buku ini. Ya, tapi untuk sementara, insya Allah pembahasan kita pada siang hari ini. Ya, kita cukupkan sampai di sini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufiknya untuk mencontoh para pendahulu kita. Kisah-kisah para ulama salaf harus sering dibacakan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda supaya mereka tahu kisah dari para pendahulu mereka, orang-orang terbaik yang dipuji Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka tahu apa alasan kenapa Allah memuji mereka? Kenapa Rasulullah memuji mereka? Ya kan? Supaya dia tahu bahwa mereka benar-benar orang-orang yang pantas untuk dicontoh. Kisah-kisah mereka jarang sekali didengar. Bahkan hendaklah seorang muslim bersungguh-sungguh di dalam menyampaikan ataupun di dalam uh, mengajarkan, menceritakan kisah-kisah salafus soleh, agar mereka tahu siapa pendahulu mereka yang sedang mereka ikuti. Baik dalam semua masalah. Baik dalam masalah akidah mereka. Baik dalam masalah ibadah mereka. Baik dalam masalah muamalah mereka dan baik dalam masalah adab dan akhlak mereka. Ya, sehingga kita bisa mengikuti jejak salafus saleh dengan sempurna, ya. Semua sisi-sisinya kita ikuti, bukan cuma akidahnya, tapi akhlaknya juga kita ikuti. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru dawana rabbil alamin. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh.